selesai digoreng malah jadi jenglot <laughs> kenapa punya ide sosis diginiin sih halo guys balik lagi sama gua Raffi di channel Raffi Kabiang pastinya ya apa kabarnya hari ini semoga baik-baik aja puasa gimana puasa masih lancar bro Gimana bahasa masih lancar? Apakah udah jebol? Udah ke warteg, Atau udah ke nasi padang? Ke warkop? Semoga enggak ya Dan semoga kalian yang mengklik video ini dapat terhibur dengan senang Dan langsung aja kita reaction Ada beberapa yang udah gue tandain Tapi sebelum itu jangan lupa dong di like, komen, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang langsung aja kita meluncur ke reaction Oke ini dia ah uh, gua dapat bahannya dari Twitter ya kalian boleh banget nih di follow akun Twitter gua bukan yang ini dong yang ini akun Twitter gua biar gue jadi seleb tweet ya apa-apa <laughs> seleb apa-apa seleb pengen jadi seleb nggak jelas nggak jelas Ya gue udah ada bahannya dari dari dari Twitter Ini dia Uhuhu, Belum apa-apa gue udah tawa mulu ya Twitter tuh gak habis-habis ya beritanya Twitter tuh Oke kita mulai dari awal ya Kumpulan kegabutan netizen Saat memasak bikin ngakak Ini apa ya, kok gue gak nafsu malah jadinya ya. padahal gue lagi puasa nih, tapi gue gak nafsu, gua, kenapa jadi aneh gini ya Ini namanya seblak ungu <laughs> Anjir sob, kok jadi warna ungu ya, sob kepala sama kaki ayam Oke okay, next, apa nih? Niatnya jadi semoga gini Niatnya jadinya semoga gini Pas jadi <laughs> Kayak Semen adonan semen anjir Kok bisa gini ya Pasti ada yang salah tuh Jadi cair gitu ya Oke next Nastar cap kaki badak <laughs> Ada telapak kaki anjir Pertanyaannya Ini siapa yang injek Dan diapain tuh Anjir ini udah jadi cok Nastar ya cok Udah sampai sini udah full Di <laughs> Cap kaki badak Mie dari neraka apa nih Temenku Kayaknya cuma Aku deh yang masak mie Sampai jadi arang Enggak pertanyaannya Lu apain tuh Lu tinggal seharian Atau memang lu masaknya nggak pakai air tuh gimana Maksudnya itu coba tolong dijelaskan ya Anjir, anjir. Mie dari neraka ya Masak siapa lu siper anjing Di sini bagus banget ya. Uh. Kayak lucu banget gitu loh. Pas jadi. <laughs> kayak Owl lah ini. kartun Owl, tahu gak kalian? Kartun Owl tuh. Tapi kalau kartun Owl tuh masih bagus juga masih berbentuk. Ini mah gak berbentuk anjir. Kayak Casper. <laughs> Oke, okay, next. Juga Owl. Kenapa jadi gini ya? Terlalu mengembang atau gimana ya? Di sini lucu banget pas jadi kayak apa? <laughs> kayak tumor anjir. Jadinya kayak tumor. nih lagi nih. Hai, dari cimolku. Waduh waduh waduh waduh. <laughs> kan dimana-mana setahu gue cimol tuh bulet ya. Bulet gitu Atau ada yang gepeng gitu Ini kenapa jadi panjang gini ya coba itu Coba tolong dijelaskan Gimana itu Cara bisa jadi panjang kayak gitu Kenapa kok bisa gitu <tuh> Aduh Oke okay, next Ups, laks, Amplop permen lebaran buat bocil Oh gede itu terus gimana cara ngelipat oke okay. oke okay. Oh alah. cuma tinggal gitu doang tapi itu masih terlalu besar enggak sih kalau buat permen okay, next up snitch apakah berhasil apakah berhasil Nggak keluar saudara-saudara Tidak keluar Gagal Niatnya mau estetik Ternyata Kita lihat Percobaan kedua Lagi-lagi ya apakah tetap gagal tetap masih sisa di mangkuknya ya ketawanya lucu banget lagi ketawanya lucu banget Oke okay, next ausnis telat ngangkat jadi nastar jengkol edition nastar jengkol edition anjir. Iya, kok jadi kayak jengkol ya? Hitam-hitam gini ya? Kalian pasti tahu kan jengkol, masa gak tahu jengkol? <laughs> Lucu banget, oke <Okay>, next apa nih <laughs> capek banget anjingku. Kok bisa gini ya? Absurd sekali bentuknya. Ini kayak kayak apa gitu ya Ini lagi puasa gue mau ngomong tuh males gitu Ya yang tahu coba tulis di kolom komentar ya Coba tolong dijelaskan ini bentuknya seperti apa gitu Selesai digoreng malah jadi jenglot <laughs> Kenapa punya ide sosis diginiin sih <laughs> Ya kan udah jelas ketika Sosis kalau udah matang ya jadi agak gelap warnanya Ini jadi jad jad jad jad kayak jenglot <lucu>, lucu banget Lucu banget Oke okay. Mana lagi nih Ya ampun kenapa jadi gini sih I, i, i. Ini mah orang yang mau makan juga males sekali Ya kan Entah namanya kue apa ini <lucu> Kue ee -e kali anjing Lucu banget Lucu banget udah ih kok bisa orang bikin kayak gini ya ah. kok bisa gitu loh tuh sama aja kan jadi aneh anjir anjir Oke segitu aja video reaction kita kali ini semoga kalian semua terhibur semoga kalian semua dapat tertawa dapat